Weh, tangan keram Hah? Enak Sekarang tidak apa Tidak Tidak kabut Anjir Oke okay, lagi bersama Rumah Vlog Jadi hari ini Kita mau kemana Mau kemana lagi kita hari ini Mau ke Bromo Karena sekarang Bromo udah dibuka Udah dibuka lagi Kan kemarin tuh sempat ditutup lagi tuh Pas udah dibuka terus ditutup lagi kan Yang habis PPKM Nah sekarang udah dibuka Tapi persyaratannya mah Kalau nggak salah Harus udah vaksin, nggak tahu dosis satu atau dosis dua, nggak tahu pokoknya tahunya mah harus harus udah vaksin aja baru bisa masuk. selain itu paling apa ya, kalau pcr antigen kayaknya mah enggak, paling surat kesehatan sama udah vaksin itu aja sih paling. tapi nggak tahu lagi nanti cari informasi lagi. oke kita lanjut, tapi kayaknya kita lanjutnya nanti di pas udah sampai sana aja. Pas udah nyampe, pokoknya pas mau naik ke Bromonya, jalan ke Bromonya karena ya lumayan jauh juga perjalanan ke sana. Karena ini harus ke Malang dulu, terus nggak tahu nanti naik dari jalur Pasuruan atau Probolinggo. Nggak tahu karena ada temen juga mau ikut datang dari Bandung, rumahnya di Probolinggo. Jadi yang nggak tahu nanti naiknya jadi dari jalur mana, nanti kita lihat aja. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe di sana. Dan aku mencintaimu. Eh, kenapa anda bisa sampai sini? Eh, anda mau kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ini anak orang dari Jogja kok bisa sampai sini loh? Gimana itu loh ceritanya loh. Itu oke jadi sekarang udah jam 4 ini udah di daerah tumpang di daerah Malang jadi kita naiknya lewat Malang pintu Malang itu di Guruk Lakah daerah apa Guruk Lakah kalau nggak salah ini motor kotor amat cok tuh. emang seharian hujan sih dari siang sampai sekarang tuh ini aja masih agak-agak grimis-grimis jadi infonya itu yang didapat tadi tuh untuk Bromo yang biasanya yang kemarin kan lewat Pasuruan Pasuruan itu ditutup jadi yang bisa itu cuma lewat Probolinggo sama lewat Malang dan itu juga nggak bisa sampai ke lautan pasirnya jadi kalau untuk dari Malang cuma sampai Savana Bukit Savana kalau untuk Probolinggo nggak tahu sampai mana Pokoknya nggak bisa sampai lautan pasirnya Jadi ya maksudnya kan ke Kalau kemarin kan naik dari Pasuruan Keluar di Malang kan Karena lewat lautan pasir Nah kalau untuk sekarang nggak bisa Jadi untuk sekarang naik lewat Pasuruan Ya turunnya lewat Pasuruan lagi Karena nggak bisa sampai la lautan pasir Nggak bisa keluar dari jalur lain Karena ditutup Mesti ditutup semua yang dibuka cuma pintu lewat Malang sama Probolinggo. Tapi ini nggak tahu nanti kita coba aja sampai atas. Untuk persyaratannya itu cuma wajib udah vaksin dosis satu, iya dosis satu kalau nggak salah. Jadi wajib udah vaksin sekali, terus harus daftar online, booking online. Jadi kalau untuk booking onlinenya tuh ada di websitenya pokoknya cari aja di Google tuh namanya booking Bromo kalau nggak salah cari aja di Google ada itu tadi habis booking tuh satu motor dua orang cuma habis Rp35.000 bayarnya online jadi harus booking online dulu baru bisa naik karena kalau udah sampai sana terus belum booking online atau belum beli tiket online itu nggak bisa naik jadi harus booking online dulu syarat utamanya terus yang kedua tuh udah udah vaksin terus yang ketiga ya buat jaga-jaga bikin surat kesehatan kesehatan dari puskesmas jadi gitu infonya tadi dikasih tahu karena untuk yang lautan pasirnya masih dijaga masih ditutup sama dijaga tentara katanya jadi nggak bisa masuk ke lautan pasirnya jadi gitu itu untuk sekarang akhir tahun 2021 menjelang tahun baru nggak mungkin Mungkin karena menjelang akhir tahun Natal sama tahun baru jadi ditutup masih ditutup apa bromonya? Dibuka sih dibuka maksudnya dibuka tapi nggak semuanya nggak semua jalur dibuka cuma jalur lewat Malang sama Probolinggo. Tapi kalau lewat Malang sini lebih dekat sih daripada lewat Pasuruan kemarin. Kalau Pasuruan tuh kita ke Pasuruannya itu aja hampir sejam. Belum lagi nanti dari bawah naik ke atas tuh hampir sejam lebih dua jaman lah itu lebih jauh kalau lewat Pasuruan kalau lewat Malang lebih dekat ini sekarang dari tumpang tuh terminal tumpang kecamatan tumpang Kabupaten Malang jadi ini nanti kita naiknya agak terang sedikit paling jam-jam setengah lima atau jam lima baru kita naik karena tadi udah udah naik sampai atas belum sampai atasnya juga sih Baru setengah perjalanan itu bensin Udah tinggal dua garis tiga garis Jadi akhirnya turun lagi karena tadi Nggak ada pom bensin sama sekali ketemu Jadi ini turun lagi Isi bensin nanti baru kita lanjut lagi Agak-agak Ya jam-jam limaan lah Ini nongkrong bentar minum sambil mau ngisi bensin bentar Oke Jadi nanti kita coba Sampai atas gimana bisa naik atau nggak Ya yang penting udah cobalah Udah nyoba biar nggak penasaran ya kan Oke, okay, jadi nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di pintu masuknya. Dingin, dingin, dingin, dingin, dingin, dingin, dingin, dingin, dingin, dingin. Tapi ada yang ngluk, ada yang ngluk, dingin, ada yang ngluk. Kalau kemarin dingin nggak ada yang ngluk. gak terlalu lama nyampe nya tuh sana kayaknya yang puncak apa puncak apa sih namanya kemarin tuh yang tempat lihat ini sunrise matahari terbit oh bagian dalam itu. ada ada tidak buka dulu ini lebih dingin lagi ini. Hah? Jangan rekam pakai IG Story. Rekam tuh pakai kamera biasa biar hasilnya lebih bagus. Hah? Nanti bagian atas. bagus sebelah kanan ya. ah foto di mana Oh pemandangannya bagus sebelah kanan tapi coba lihat sebelah kiri ada <laughs> <laughs> itu ada tip tuh. Itu, itu ih kan menikmati pemandangan tuh ya, ini pemandang. pemandangannya bagus rumah masa depan sebelah kiri rumah masa depan dingin nih eh? Guys, halo guys, halo guys, eh, kenapa kekuburan cok menangannya salah sini seharusnya aku mencintaimu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Hah? halo guys, halo guys, kok sambil pegang gini sambil jalan Eh, ini plastik pegang ini tapi jelek nanti pemandangannya masa plastik masuk di frame di video kan buat ini pegang sudah kita lanjut lagi Dada, dada om tante semua assalamualaikum inilah nah. kok gini ya udah ada enak ya tanganmu mana rest area ini tuh rest area ke Bromo lagi, guys wuh, pemandangannya, guys itu gunung, itu gunung, itu laut kayaknya lewat sini waktu turun iya, turun lewat sini kan, kalau naik pasuruan, lewat pasuruan turunnya lewat sini cuman nanti kita naik, kita turun lewat sini karena ditutup wuh, pemandangannya, co, sana Durang kiri kanan ah enaknya jalan pagi tuh kayak gini karena tadi sengaja nunggu agak terang supaya perjalanan tuh pemandangannya kelihatan kalau tadi naiknya pas gelap nggak kelihatan apa-apa cu kayak hutan semua Cintaimu di eh, jurang wah jurang kalau jatuh ke bawah mati Hah? Tidak lah, paling rumah sakit dulu. Itu pun kalau ditemukan. Kalau tidak ya wassalam hmm. Uh, pemandangannya, Cuk kabut sana pemeriksaan kesehatan udah Aduh kita ini dulu Tunggu situ Sudah jalan Apa Oke jadi ini udah Pokoknya tadi kalau udah booking online tinggal ke loketnya aja udah udah Yang penting udah vaksin nunjukin itu tadi udah Cuma kalau jalur sini Terlalu ini sih Gak terlalu rame Yang rame nya tuh jadi ini Jalur pasuruan Kalau dari sini gak terlalu rame Soalnya ini jalur turun sebenarnya Kalau naik dari Pasuruan turunnya lewat sini Sekarang kita lanjut ke atas Halo, <laughs> Apa? Bawa silakan Saya -sa tunggu sini iya Iya Masalahnya itu jurang Kiri kanan jurang Wuhh Ini pulang turun langsung cuci anjir. Soalnya lagi musim hujan sekarang. Naik. tidak mau naik? Ya sudah dah. Iyalah orang motor ini kalau pendek motor bebek namanya. Oh, dingin. Sarung tangan basah lagi Tambah dingin lagi Welcome to Coban Trisula Jadi ini jalur namanya Coban Trisula Naiknya dari Malang Nupane Bromo Semeru jarak ijo Eh tadi kemana Oh jarak... jarak ijo Tumpang Tadi ya jalurnya kemana eh? Bromo... oh, ya Bromo naik ke atas kayaknya Eh bener kan iyo kak Tadi Bromo ke atas kan ini apa enggak kabut cerah masih cerah jam 7 jam 8 pokoknya sampai jam 12 tuh cerah sampai jam 1 siang dari pagi itu nanti udah lewat jam 2 langsung mulai hujan tuh hujannya tuh terjadwal sore hujannya siang mau siang mau menuju sore di atas jam 2 we tangan keram ha enak sekarang tidak apa tidak tidak kabut anjir oh ini tuh yang kita lihat abis bukan nih bukan uh oh, tidak mau video uh untungnya kalau naik pagi tuh nggak kabut coba kalau naiknya sore atau malam pas hujan pasti kabut karena hujannya sekarang sore wih itu dia anjay sekarang lagi bagus cuacanya lagi cerah coba kalau naiknya pagi atau si eh apa pagi sore atau malam pas hujan pasti bakal kabut anjay. Coba nanti kita ke sana sebelah sana kalau itu tuh yang ada jalan turun kan sebelah situ tuh, itu ke lautan pasir, ke lautan pasirnya. Jadi nanti jalurnya itu turun, naik terus tembus di sebelah sana lagi. Cakep anjir. Awas, jangan di jalan orang mobil lewat. Di sini juga bisa naik lewat jeep, pakai jeep maksudnya, mewah. Nggak tau nyewa berapa, 300 atau berapa gitu. Uh, view-nya bagus anjir. Uh, nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan eh maksudnya indah dunia mana lagi yang kau dustakan wow eh bener gak sih kata-katanya kayak gitu Aja. kemarin dari Jogja langsung lanjut lagi bromo kita siksa nih motor tapi kita rawat juga jangan siksa doang tapi gak dirawat Sorry. halo guys jadi sekarang kita lagi di bromo tapi Romonya masih tutup terbuka hanya hanya bukit habis yang lainnya masih tutup. Saya cuma di atas, kan? Arul tidak mau turun. Yeah. I bucin. I bucin. berdua, bucin bertiga sama motor. Apa? Aing baru kalah sama motor. Ya iyalah. Ini mah 01. Ini mah 02. <laughs> 01-nya aing mah motor. Kalau ini mah 02. Teng-teng, mulai rame ya Cuk kalah dengan motor, Hah? kalah dengan game Tidak lah Motor nomor satu Turun ke bawah Bukit Cavana Tapi dingin Didoku. Tidokong Anda lemah. lemah sayang bawa motor, kedinginan, tahan angin Saya di belakang tahan kotor Yang di depan yang kena angin duluan nanti lihatlah turun ke bawah enggak aman masih kuat Hah? perjalanan masih 5 jam lagi sekarang kita coba turun ke bukit safana coba kita lihat jauh sih lumayan jauh ayo Karena cuma bisa ke Bukit Cavana, kalau bisa ke Bromo, ayo, ayo turun naik. sudah coba kita lihat ke bawah wow lihat hai, tuh, hai, wow. hai, Coba turun ke bawah, ke Bukit Savana, tapi lumayan jauh. habis dari Bukit Savana langsung balik. Takutnya nanti hujan, soalnya udah mulai kabut di sini, udah mulai berkabut dikit lah. Wow, warnanya cakep, anjir! Kalau dari sini. Udah lengkap apa enggak? Dapat bromo yang penting dapat bukit savana ya, gak enak pakai sarung tangan ini. Enggak bisa apa susah mencet tombol kamera, pencet klaksonnya susah. Wuh. Welcome to Bukit Savana, Teletubbies. Tapi sayangnya tidak bisa ke Bromo, tidak bisa ke lautan pasir yang maksudnya. Wuh. Nah, eh, iya ada burung, ada burung, ada burung tangkap. Ya dia terbang. Becek, becek makan bakso. Oh, nggak mau ditayang nggok tayang nggok mau foto atau tidak? hah foto di situ. lebih bagus di sini kalau foto sih hah masih kaget tidak makan bakso biar nggak hmm. ini? makan cukup juga belum makan dari pagi itu kita foto-foto dulu guys Aduh, salah masuk ternyata. Dalam kita foto posisi gini dulu, biar dapat thumbnail keren kan? Udah pas, oke okay. tuh. Ke sana tuh lautan pasirnya nanti lewat gini. Pokoknya ini muter muternya jauh, cuk luas. Cuma nggak tahu kayaknya cuma sampai sini aja. Batasnya sampai sana udah ditutup karena masih PP, apa ppkm kan kalau di sini trail-trail tuh banyak yang rentalan pokoknya liatin aja di dekal pasti ada tulisan nama itu it, apa nama rentalnya itu kayak MRT terus apa sih namanya pokoknya banyak rental-rental motor-trail di sini tuh jadi rata-rata kalau lihat motor trail CRF KLX paling banyak CRF sih paling banyak itu kalau lihat dekalnya atau enggak lihat pakai masih pakai bantahu itu biasanya rental nggak tahu kalau rental motor motor trail di sini berapaan nggak tahu dua ratus kayaknya per hari kayaknya udah nggak usah lama lama karena kita mau balik lagi itu anak itu apa yang di atas saya udah kelaparan dia belum makan dari pagi uh cakep ah kita lanjut lagi aja ke atas yang penting kan udah turun ke bukit savananya kan biasa dibilangnya bukit bukit teletabis karena emang mirip mirip di sama ini siapa di film teletabis <laughs>